Halo sahabat Hall Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi Introduction to Cloud yang kedua, dan di video ini kita masuk ke catatan belajar kita yang ke-10. Modus 10, Machine Learning. Tujuannya memahami penggunaan dan fungsi teknologi Machine Learning. Kita juga akan bereksplorasi tentang reinforcement learning dengan membuat dan mengevaluasi AWS DeepRacer Model. Kita akan mengenal beberapa teknologi-terminologi. Yang pertama, algoritma, sekumpulan aturan untuk perhitungan yang harus diikuti. Lalu, forecasting, menggunakan algoritma untuk menganalisis data pattern untuk membuat prediksi. Berikutnya, deep learning, proses pembelajaran artificial intelligence, proses AI, men-scanning artificial neural network. Neural Network adalah model atau algoritma yang dirancang untuk membuat keputusan dengan cara yang mirip dengan otak manusia. Berikutnya, training ini adalah proses memberikan lebih banyak insample data point ke sistem komputer sehingga dapat dipelajari. Lalu, machine learning ini adalah subset AI di mana algoritma komputer dapat mengubah perilakunya sendiri. Artificial Intelligence dan machine learning mungkin disalahartikan sebagai makhluk hidup. Namun, mesin learning adalah upaya untuk membuat komputer berfungsi seperti otak manusia. Sebenarnya terkadang sistem mesin learning disebut jaringan saraf karena kesamaan ini. Meskipun demikian, inti dari mesin learning adalah digital dan tidak hidup. Selanjutnya kita akan mengenal tentang reinforcement learning, jenis mesin learning yang mengandalkan sistem komputer untuk meningkatkan pengambilan keputusannya karena belajar dari reward yang diterimanya. Selanjutnya, supervised learning jenis mesin learning di mana sistem komputer belajar dari data source yang diberi human label atau diberi human tag. Kemudian, unsupervised learning jenis mesin learning di mana sistem komputer belajar menganalisis pola dalam titik data yang tidak berlabel atau tidak terstruktur. Mesin learning adalah bentuk khusus dari AI. Mesin learning mengacu pada kemampuan komputer atau jaringan untuk membuat dan memperbarui algoritma untuk membuat prediksi atau untuk melakukan. Tugas dengan kemampuan yang semakin baik Dengan menerapkan lebih banyak data ke model, sistem komputer meningkatkan kemampuan dan tampaknya belajar sendiri Mesin learning dapat dikontraskan dengan sistem komputer di mana programmer memasukkan lebih banyak informasi dan arahan untuk diikuti oleh sistem komputer Kategori mesin learning yang berbeda disebut reinforcement learning Dalam jenis mesin learning ini, algoritma awalnya dikodekan untuk mencapai suatu tujuan Kemudian sistem kauter mengalami reward atau positive reinforcement sehingga saat belajar menjadi lebih efisien. Penerapan mesin learning, yang pertama recommendation. Ini memerlukan penggunaan user data pattern untuk mempersonalisasi rekomendasi. Ini dikenal sebagai iklan, artikel berita, atau jenis saran apapun kepada pengguna. Lalu ada forecasting, kondisi saat ini dibandingkan dengan trend data untuk membuat prediksi. Berikutnya recognition. Sistem komputer yang digunakan untuk mengenali pola dalam gambar, video, teks, atau suara. Lalu ada fraud detection. Bank menggunakan algoritma mesin learning untuk mendeteksi penipuan kartu kredit dengan menganalisis pola pembelian. Kemudian ada transportation. Mesin learning digunakan dalam banyak hal dalam transportasi. Aplikasi pemetaan menganalisis data dari lalu lintas untuk menyarankan rute terbaik. Mobil self driving beradaptasi untuk mengenali informasi dari sensor mereka dan bereaksi. Lalu ada healthcare. Sistem mesin learning dapat dilatih untuk mendiagnosis penyakit. Sistem mesin learning masih mengandalkan algoritma dan data yang dipengaruhi oleh kelemahan mendasar. Misalnya, bank mungkin mencoba mengajari mesin untuk mengenali penipuan. Jika pelanggan melakukan pekerjaan yang buruk dalam melaporkan penipuan atau mengajukan laporan yang tidak benar, data tersebut akan menyebabkan sistem komputer salah mengidentifikasi penipuan. Prosedur dalam mesin learning bervariasi berdasarkan tugas namun beberapa prinsip umum yang pertama data. Pertama dapatkan data berkualitas dari data lake atau sumber lain. Yang kedua model. Buat algoritma atau model untuk membuat keputusan atau menyelesaikan suatu tindakan. Yang ketiga training. Berikan data sistem komputer untuk diterapkan ke model dan pelajari darinya. Yang keempat, evaluation. Setelah sistem komputer memiliki tik data yang cukup untuk menjalankan model, sekarang saatnya untuk menguji algoritma. Berikan komputer data baru dan lihat apakah dapat mencapai hasil yang benar. Yang terakhir, fine tuning. Terus berikan sistem lebih banyak data untuk pelatihan dan perbarui algoritma seperlunya. Demikianlah pembahasan tentang modul 10 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.